Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Halo guys Di video kali ini Aku mau ngasih kejutan balasan Buat suami aku Yang udah ngasih aku kejutan Di ulang tahun pernikahan kita Yang kedua kemarin Nah ini dia hadiahnya ya Ini dia barangnya Aku beli di Shopee Dan barangnya itu udah Dipengen sama suami aku udah lama, dia udah bilang gitu, tapi aku pura-pura aja cuek. Dan kali ini aku mau kasih dia, dan aku pengen tahu gimana sih ekspresinya dia udah dapat kejutan dari aku. Karena dia itu eh, ekspresinya itu datar aja biasanya tuh, kalau ada apa-apa itu dia biasa nggak kayak aku tuh yang heboh. Nah oke, okay, kita lihat ekspresi suami aku dapat kejutan di ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Gimana ya ekspresinya? Ayo kita lihat sama-sama. Halo guys kali ini saya mau unboxing nih ini hadiah dikasih oleh Maihani sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ya kita buka saja yuk isinya apa Wah. Wow, apa ini? Wah, wow, makasih sayang. Dompet. Makasih ya. Oke. Okay. Ini dia hadiah kejutan ulang tahun pernikahan untuk suami aku, sebuah dompet. Mereknya, "First Tanten" ini aku belinya di Shopee, dan tokonya itu udah dikelola langsung sama Shopee, jadi dijamin ori ya. Ini adalah kulit asli ya, teman-teman. Ini terbuat dari kulit asli, harganya cuman Rp119.000 aja. Dan tadi udah lihat ya, ekspresi suami aku, alhamdulillah seneng banget uh, aku beliin suami aku dompet ini karena emang suami aku tuh dulu lama udah lama ya udah pengen ganti dompet tapi aku pura-pura cuek aja nih lihat nih uh, karena dompet suami aku tuh udah jelek banget nih kalian bisa lihat ya udah udah nggak layak pakai kasihan ya sekarang udah ada gantinya yang baru di sini ada labelnya B Boston tanten kita lihat uh, spesifikasinya ya di sini ada dua layer dan di sini ada tempat buat nyimpan kartu coba ada berapa kita hitung ya satu satu dua tiga ada tiga kemudian di sini ada kemudian disini ada buat nyimpan foto juga ada lubangnya ini panjangnya 11 cm dan lebarnya ini kurang lebih setengah cm oke okay? nanti buat teman-teman yang mau tahu nama tokonya nanti aku tulis Linknya di deskripsi box Oke okay, teman-teman Terima kasih Buat teman-teman yang udah Nonton video aku sampai selesai Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa juga aktifin tanda loncengnya Biar selalu update Dan gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh